Happy weekend di hari minggu spesial tentunya kita selalu diberikan kebahagiaan Masya Allah Alhamdulillah juga semalam persahabatnya Acara Welcome BBL Tentunya lancar Alhamdulillah Mudah-mudahan keluarga besar Leslar Selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan tentunya Amin Dan tentu bersahabat di momen semalam Banyak sekali momen haru yang tentu kita rasakan Persahabatnya ketika Les dikejora ini menyanyikan sebuah lagu persahabat ya tentu ini untuk spesial BBL dan tentu nama panggilan sudah ada persahabat tepatnya Abang El Masya Allah luar biasa. Lagu surat cinta untuk Abang El ini luar biasa banget persahabat ya. Didi kita kuat tahan mentangis persahabat ya Masya Allah dan tentu kita juga ikutan nyesak melihat. Ketika Lesti kejuaraan menetaskan akhir mata Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesabaran Kekuatan, amin postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Ita Adeskerwahyuni57 Mengatakan di kolom komentar Lesti seperti punya kesedihan Yang mendalam, entah apa itu Hanya Lesti yang tahu sahabatnya, hingga banyak sekali tanggapan komentar jawaban juga yang diberikan dari akun momi.dina.16 dibalik ketegaran kejora, karena dia juga manusia biasa, pasti ada kesedihan, berusaha tegar tetap saja namanya ibu jika ada yang bully, nyinyir pasti ada kalanya nggak bisa menutupi rasa itu, semoga kejora terus bisa kuat dan sabar wow ada juga komentar lain diberikan dari akun Syuhada 16 mengatakan Di kolom komentar Banyak hal yang dia lewati Sebelum ketemu suaminya Cuma kakaknya yang tahu Dia tersenyum di panggung Tapi banyak luka yang dia pendam Itu pernah kak Beni buat status begitu Untuk dia ya. Itulah beberapa tanggapan Mengenai tentunya saat Lesti Joran memberikan sebuah Lagu surat cinta Untuk Abang yang pesawatnya Tentunya menaham Nangis yang keluar! Masya Allah, kita aja yang melihatnya. Ikutan menjelaskan air mata. Mudah-mudahan ada dalam selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Berikutnya, para sahabat, dalam tentu kita melihat bahwa Rizky bilang semalam juga langsung mengunggah sebuah postingan foto. BBL anak pertama dari kakak Bilar dan dedek Leslie Kejora ini luar biasa, masya Allah. Yang senyumnya dari abang L ini membuat kita bangga dan bahagia, masya Allah luar biasa. Dan di sini tentunya persahabat, ya, ada sebuah kalimat kaisen panjang yang dituliskan oleh kakak Bilar mengenai arti nama yang tentunya sudah diselamatkan kepada BBL ini dengan nama Muhammad Leslar Al Fatih Bilar. Perhatikan di sebuah kalimat Gansen yang dituliskan oleh kakak Pilar Assalamualaikum sahabat serta keluarga online Perkenalkan anak kami Muhammad Leslar al -Mati. Muhammad diambil dari kata pertama dari nama saya Yang juga nama dari seseorang rasul Yang dimuliakan Allah Tokoh yang menjadi contoh atau role model Serta tauladan dalam kehidupan saya dan banyak orang Leslar Perpaduan nama saya dan wanita yang saya cintai dan di nama tersebut terdapat banyak orang yang mendoakan kami di dalamnya dan semoga juga selalu memberikan doa terbaik untuk putra kecil kami ini. Al-Fatih Muhammad yang dijuluki Al-Fatih karena penaklukan Konstantinopel berawal dari kekaguman saya terhadap beliau di mana beliau mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Cerdas, serta penghafal Quran dan harapan kami, anak kami kelak bisa mengambil sifat-sifat baik dari beliau. Wah, wow, luar biasa banyak persahabatnya yang belum tahu artinya. Tentu, Kakak Bilar juga memberikan arti dari nama Abang El ini, persahabat, ya" dan "Bilar". Insyaallah nama belakang ini akan menjadi legasi dan akan menjadi sebuah keturunan yang baik akhlak, budi pekertinya, serta menjadi orang yang berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Di sebuah nama, terdapat doa dan harapan orang tua di dalamnya. Semoga anak kami kelak bisa mewarisi akhlak atau perilaku yang baik dari nama-nama hebat di atas. Insyaallah. Allah. Wow, luar biasa. Arti yang sangat tinggi para sahabat ya Mudah-mudahan kelak Abang L ini menjadi tumbuh Tentunya dewasa dengan perilaku yang baik Tentunya mudah-mudahan menjadi anak yang kuat Anak yang hebat Dan berguna bagi keluarga, orang tua Dan tentunya banyak orang Amin Di postingan ini pun tentunya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Banyak respon yang positif para sahabat ya dari Teh Oca nih, Wa Oca Abang L Mengatakan di kolom komentar, Amin ya robbal Alamin Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar dari Doni Salmanan Alhamdulillah, selamat atas kelahiran anak pertamanya bro Rizky Bilar Ikut seneng banget, semoga diriku cepat punya anak juga, Amin Wow, Doni Salmanan juga ikut memberi tanggapan persahabat ya Ada Kak Ziren Sungkar juga Masya Allah nak jadi anak soleh ya, masya Allah banget, Amin. Tentunya doa doa baik kita, Aminkan persahabat ya dari Syakir Daulai juga ikut berkomentar, anak soleh, Insya Allah, Amin. Ada bang Putra juga, Masya Allah anak soleh Fatih, luar biasa banget ya. Doa doa baik diberikan dari para sahabat terdekat. Mudah mudahan doa doa baik dikabulkan, Amin. Ia Alamin dan tentu persahabat ya kita lihat juga ke. Indonesia yang tentunya memberikan kabar soal welcome BBL ini Kejutan buat kamu yang lahir bareng BBL Nih persahabat ya Buat kalian yang punya baby yang lahirnya bareng BBL di tanggal 26 Desember 2021 Sini berapa? Yuk ikutan lahir bareng BBL Caranya gampang banget Kalian bisa langsung ikuti mekanismenya ya, jika terpilih, akan dihubungi via DM dan harus menunjukkan bukti surat keterangan lahir resmi dari rumah sakit atau rumah bersalin. Selamat mencoba. Yang pertama, upload momen kelahiran bersama anak kamu dan jangan lupa beri hashtag lahir bareng BBL. Dan yang kedua, tag akun Indosiar. Les Tiga dan Rizky Bilar Yang ketiga momen terbaik akan dipilih langsung oleh tim industriar Yang keempat, tiga momen terbaik yang terpilih akan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah Wow, Masya Allah banget persahabatnya Yuk, yang punya hidup baik, yang tentunya tanggal lahirnya sama dengan BBL Kalian wajib untuk mengikuti mekanisme tentunya persahabatan yang lahiran bareng BBL ini Karena ada hadiahnya nih luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah amin ya yerbel alamin dan berikutnya juga persahabat ya dukungan doa support dari sahabat terdekat ada dari Egonoviantika nih persahabat ya yang ikut hadir di acara semalam Ega ini menuliskan sebuah kalimat dalam sebuah postingan terbarunya bersama lesti keceo ratu Bismillah masya Allah alhamdulillah pada Allah salehaku semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Dedek Lesti kejora serta keluarga Teruntuk anakku Muhammad Lesnar al, al Fatih Billar, Insya Allah jadi anak soleh yang kelak akan selalu menjaga bunda, papa dan adik-adiknya nanti. Hatur nuhun buat mendokumentasikan momen spesial. Wow, jadi Leslie memberikan love hitam tu dua, Masya Allah banget ya. Bahagianya banyak orang-orang terdekat yang mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya ayah kejuara mengunggah sebuah postingan video Abang L nih. Masya Allah luar biasa juga nih si Aki persahabat ya memposting cucu pertama dan ada sebuah kalimat doa juga yang diselipkan di postingan ini. "Mugising jantan anak solanya kaset sing jadi kebanggaan kedua orang tuamu. Amin, inilah doa yang sangat tulus diberikan dari ayah kejarah untuk abang El. Mudah-mudahan doa-doa baik dikabulkan. Amin, ya Alamin." Dan tentunya, persahabat yang keunggah berikutnya ada kabar bahagia juga, Alhamdulillah. Untuk musik video lagu single terbaru Dedek Klasti dengan judul Lentera ini sudah di up jam 10 malam Dan tentu Alhamdulillah persahabat ya baru 5 jam saja sudah masuk di trending 15 for music Ini sih kebanggaan banget sudah masuk 15 trending loh luar biasa baru 5 jam saja apalagi sudah 24 jam pastinya bisa di nomor 1 yuk sama-sama kita kompak mudah-mudahan bisa trending satu dan booming untuk single terbaru dari Dede Lesti di Untuk ke kabar berikutnya ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan perhatikan persahabatan yang diunggah oleh akun Leslar Scorsik ini info bahagia juga untuk kita semua jangan lewatkan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Hari Minggu 16 Januari 2022 Akikah Abang L Persahabat ya Jangan sampai lupa Fans Sejati Leslar Bismillah persahabat ya Mudah-mudahan lancar acaranya Untuk Akikah Abang L Wow Masya Allah banget ya Pastinya akan disiarkan lagi di Indosiar benar-benar cucu Indosiar ini pak sahabat ya Cucu kesayangan Oma Siwi Mudah-mudahan semua segala urusan Diberikan kemudahan, kelancaran Dan kesuksesan, amin Kita masih menunggu kabar dan kejutan baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat seputar Leslar tentunya